Pak tipis, kakek kita kena lagi ya, kawan-kawan. Ya enak sekali, aduh ya, oi Sempak guys, sempak nasional. Memang slot gacor hari ini. <tuh> halo halo bakaya wayangers ya apa kabar semua semoga sehat-sehat ya e -e, gimana puasanya sehat lancar aman jaya sentosa e -e, semoga kalian puasanya pada lulus semua ya enggak ada yang bolong-bolong e -e, seperti biasa memang Joni akan menemani hari-hari kalian dengan memberikan info slot gacor hari ini He -he, tentunya di channel tercita kita wayang jackpot langsung aja yuk kita main si akio mengunjungi pula pola well punya pola baru nih hayu atugas gaskun Iya, ini kita udah ada di games-nya gamesnya kawan-kawannya. Uh, seperti biasa, Mamang Joni main di Boss Win 168. Ini Mamang Joni bawa modal agak kagol ya, 90 ya. Tadi nggak sengaja 10 nya kemainin sih, jadi wajah segini. nggak uh, apa-apalah ya. Oh uh, uh, ya, lu lu itu, tapi. Jangan lemas-lemas ya. Aduh, abang kuasa tapi kalau menemani hak-hak kalian bagai wayang eks, nggak gak boleh lemas. Heeh. Uh, uh. Ayo atuh langsungnya kita ini cocol-cocol mania si Kakek dulu. eh uh, uh. Kita biasa di auto-auto cantik dulu. Oke, okay. Jo kena. Oke. Okay. Uh, uh. Mantap bam oduh oduh oduh oduh pagi-pagi udah dikasih kaldu sama kali 8 ya kawan-kawan ya wudhu enak sekali Oke naik bed saya 23 naik bed lagi 12 Oke tiga Oke naik bed lagi 12 tiga uh, uh, udah langsung ngebayar kita bayar all-in ke Oke okay. mantap mantap mantap kita coba lihat dapat apa cok cok cok, kok oh, oh, oh, boleh diikutin ya ini pola mamang Joni ya kawan-kawan ya waduh waduh siap Boy mantap Oke, mana ulti cantiknya kakek? Enggak mau, aduh sabar ya, nggak boleh dimaki-maki si kakek ya. Nanti batal puasanya ya. Aduh sih ya, aduh si kakek. Allah, ya. Oke kali tiga. Hmm ya, Totos ini mah ya mau makan gimana ya? Lagi puasa gini nggak boleh makan makan ya. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, kudu bilip ya sama si oke, harus bilip ini kita harus bilip sama si oke, semoga dikasih enak-enak oke, -enak. iya, mantap oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, mantap Mana ultinya? Kakek, iya. Iy, kaldu, kaldu cantik. Enggak apa-apa, kaldu. Gih, yang penting nih. Cek, eh, -e, siap boy. Alah, siap. E, buat bakaya juga. Memang Joni ingetin ya, hayu gabung sama komunitas. Memang Joni, e, di sana banyak giveaway. Giveaway cantik dari komunitas. Memang Joni ya, nanti mamang Joni semakin kolom komentar ya nama komunitasnya komunitas loter santuy ya KSS ayo atu makanya join sama komunitas mamang joni ayah ya boy, uh, uh, kali empat lumayun lumayun lumayun oke okay. uh, mamang joni juga di komunitas ada giveaway mingguan ya nanti hari ini dibagiin ya uh, uh. makanya yang ini yang mau ikutan Hayu atu gaskun lah kami di komunitas mamang Jonimahnya, ya mm -mm. kalian bisa minta-minta pola cantik kalian bisa minta uh, FTP yang ngacor apa Bang bisa ya kalian yang nggak bisa minta jodoh ya <laughs> satu lagi Ki ayah sia Wih dikasih keretongan sama si Aki aduh abong puasa nggak dimaki-maki si Aki jadi ngasih keretongan. Cik, lihat, ketongan oke kaldu cincin. Ow. Aduh, malah di -ulti kali tiga sih ya. Baik ya, kekatisan juga mah. Apa aja yang penting mah enak, kehabisan maya. Oke, oh uh, jam pasir. Oke, merah dulu. Jam pasir boleh. Aduh, satu lagi nyemplok itu ya. Kalau turun aja enak sekali itu ya. Aduh, awas ya. Oh iya, yes, kali tiga kali dua. Oh, wow. Oke, biru, merah, Aduh mantap jiwa ulti atuh, mana kaldunya? Aki, ah, eh, kali tiga aja nggak apa-apa. Yang penting, sheng mega ketang, bukan sempak ya. Lupa, mau Joni ya, bednya gede ini. Kan? Eh, deket Eh, eh, eh mega-mega cantik kita belum dapat sempak dari si kakek Oke mantap kuning jadi huh oh, oh, cincin boleh satu lagi Aki kena mantap Iya jam pasir oke biru cawan enak aduh tapi ini ya yang dinamakan sempak rasional memang slot gacor hari ini si Aki juga juara mantap jiwa sedap nikmat gurih nyoy alalalalala ah ya mm -mm. uh. Iya Aduh kali lima Cawan pecah biru Mantap biru hijau kuning juga boleh Anak ungu dulu Kuning juga boleh Satu lagi kuningnya yang nggak mau turun Aduh aduh yang penting Sempak tipis kakek Kita kena lagi ya kawan-kawan Ya enak sekali Aduh sia oi Udu, dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi, Alalah sia boy. Niche-niche aja ya kawan-kawan, nggak apa-apa. Ditampi namanya juga kekatisan mah ya. Apa aja ditampi ya, Lumbayun Udu kali sepuluhnya lewat, astaga! Kaldu udu, mantap kaldu cantik, iya hijau biru boleh cawan juga boleh uduh uduh udu, kuning satu lagi aduh kuning si boy kuning kuning uh, uh, mantap cawan jadi lagi enggak mau hijau kurang satu tapi auto sempak guys sempak nasional uh, memang slot gacor hari ini ya kakek kakek kakek juara semakin di depan ya ini buah dari kita sabar menghadapi si kakek ya tidak maki-maki tadi di awal ya kawan-kawan e eh atuh makanya masih kakek dikasih sempak nasional ini ya he -eh, nikmat ya udah lagi dikasih lagi Aduh mamang Joni jadi enak ini mah kakek hatur Nuhun ditampi Aduh Lumayan buat beli kolek nanti buka puasa. Ini mah, aduh, sial aja, sama baso, sama cilok. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, sia, sial, sial, sial, kumaha, oke, ooo, ooo, dikasih lagi, ala sia boy. Ini rumahnya kudu udahan, kayaknya mah. eh udah segini mah. Udah kita mah tinggal ini doang ya, tinggal WD ya. Ini mah ya, aduh siap Luna, ala siap ya, boy, ala kita main dulu. sugan dapat yang kali merah ya, kawan-kawannya oke. Okay. mantap mantap uu uh, uh. oh sih ya Waduh ini ini di diulti kakek kali dua aja nggak apa-apa lumayan malah tuh si kakeknya aduh aduh aduh aduh nggak boleh maki-maki ya, aku sabar langsung kita gas gun aja di 80.000 ya coba lihat ya kita kasih si kakek aja buat 80.000 buat si kakek ya oke uu uh, uh. Aduh, aduh, aduh. Ini mah pasti jong, pasti jong. Tapi kita udah unceng udah dapat cuan lagi si kakek ya. Eh, uh, uh. apa-apa soket lah, delapan ribu mah buat kakek aja. Aduh tapi bagus sih ya pecahnya. Oh, lu ditambahin lagi kaldu, kaldu cantik ya. Bertebaran ya. Hmm. Eh, eh, eh. Mm -mm, mantap kaldu lagi memang mah, pencinta kaldu ya asal loba etak jadi mata kaldu-kaldu cantik itu kalau banyak jadi matak ya mata sempak gitu ya eh, eh. kenapa-apa -apa, dikasih kaldu-kaldu juga asal sampai 50 tuh kaldu nya tuh uh, langsung sempak ya aduh siap ala lewat ala halo si boy mm -mm. ini kayak ini ini aduh nggak mau nggak papa lah ya yang penting kita maniatnya juga cuman buat balikin aja buat si kakek delapan puluh ngasih aja ya eh nggak -e, apa nggak apa-apa nggak apa-apa ya namanya juga memberi kepada si kakek ini maya kawan-kawan coba ya kita dikocok dulu siapa tahu dapat petirnya ya petir mereka ya ulti kakek yang merah itu ya siapa tahu kita di eh, ini kocok bu juga seribu bayangan mau si kakek ngasih petik mereka siapa tahu mau mengulti multi cantik ya oke okay. kita mau Uh, mau Joni juga ingetin lagi Ayu masuk komunitas mau Joni atau yang mau HP itu teh kalian Oi uh, setiap minggu diundi iya Ayu kita main bebek bebekan sia ya, setiap hari Minggu eh setiap hari minggu oh uh, hari ini makanya Ayu atuh lumayan sia ya. dapat free bet, dapat giveaway baju dan kawan-kawan Ayu makanya kita main bareng nanti ya uh, pantengin aja di komunitasnya makanya Uduh kan kali 12-nya turun lumayan mudahan lumayan ya kawan-kawannya uh, ayo tuh masukkan makanya masuk komunitas memang Joni nanti memang Joni sematkan di kolom komentar ya bahaya ya cukup sampai di sini dulu aja ya Aduh ini mah udah enak gue enjoy lumayan buat beli cilok buat beli beli anondi es campur buat beli kolak kolang kaling aduh nikmat ini mah buat buka puasa ya WD cantik teh, aduh ya Boy mm -mm, makanya kalau kalian mau main juga mainnya di Boswin 168 aja ya bahkan sama memang Joni mainnya di Boswin 168 8 oke okay. gas gen atau hayu makanya ya bahaya cingsu semangat puasana ya semuanya yang semangat puasanya Tetap jaga kesehatan Jangan lemes, lesu, letih, lunglai Abong puasa teh Aku semangat kalian ya Apalagi yang enggak puasa Oke okay. uh -uh. Salam dari Mang Joni yeah. uh -uh. Stay safe, stay healthy uh -uh. Dadah